Tentang fakta dan opini dalam teks eksposisi nah, Apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Nah, kemarin kita sudah mempelajari Yaitu teks eksposisi memaparkan informasi yang dituangkan dalam argumen Nah, argumen dalam teks eksposisi dapat berupa fakta dan opini Nah, apa yang dimaksud dengan fakta? Fakta adalah sur Suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi. Nah, kalau apa yang dimaksud dengan opini? Nah, opini adalah pendapat yang dikemukakan. Nah, kalimat fakta adalah kalimat yang di dalamnya mengandung hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, itu yang dimaksud dengan fakta berarti. Kalimatnya itu dia benar-benar terjadi. Nah, Sedangkan opini adalah kalimat yang berupa pendapat dan gagasan dari seseorang yang berisikan alasan-alasan atau argumen-argumen yang logis. Nah itu dimaksud dengan pengertian fakta dan opini Dan pengertian kalimat fakta dan opini Nah jadi kalimat fakta itu berarti kalimat yang benar-benar terjadi dalam suatu peristiwa Nah sedangkan opini itu hanya pendapat kita saja Nah itu dimaksud dengan kalimat fakta dan kalimat opini Nah ciri-ciri fakta dan opini Nah kita akan mempelajari ciri-ciri faktanya dulu Ciri-ciri faktanya yang pertama dapat dibuktikan kebenarannya Dan yang kedua mempunyai data yang tepat dan akurat Misalnya yaitu waktu kejadian, tempat, dan tanggal Mempunyai narasumber yang dapat dipercaya dan terpercaya Dan yang keempat bersifat objektif yaitu Data benar-benar ada dan tidak dibuat-buat Biasanya dilengkapi dengan data yang menggambarkan suatu objek Dan yang selanjutnya yaitu yang kelima Menunjukkan kejadian yang pernah terjadi Nah selanjutnya yang ketujuh Informasinya berasal dari kejadian yang sebenarnya Nah itu yang dimaksud dengan ciri-ciri kalimat fakta. Nah, berarti dia mempunyai beberapa poin yang telah Ibu sebutkan tadi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri opini. Yang pertama yaitu tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua bersifat subjektif dan biasanya dilengkapi dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan. Tetapi di situ tidak menunjukkan benar terjadi. Nah, selanjutnya pemikiran pribadi tidak pemikiran pribadi atau tidak dapat dari narasumber. Nah, berarti itu berdasarkan pendapat dia. Nah, itu yang dimaksud dengan opini. Selanjutnya, yang keempat berisi tanggapan atas peristiwa yang terjadi. Nah, contohnya apabila ada terjadi suatu peristiwa dia dia memberikan pendapat yaitu pendapat menurut dia tetapi e, tidak berdasarkan fakta yang di dalam peristiwa tersebut berarti dia hanya pendapatnya saja di situ. Nah, itulah yang dimaksud dengan berisi tanggapan atau peristiwa yang terjadi. Berisi tanggapan atas peristiwa yang terjadi. Nah, selanjutnya Menunjukkan peristiwa yang belum atau akan dilakukan yang selanjutnya yaitu Argumen atau pendapat seseorang Nah, selanjutnya untuk poin yang terakhir Ciri-ciri opini yaitu Informasi yang disampaikan belum dibuktikan kebenarannya Nah, itu adalah ciri-ciri opini Nah, contoh Contoh kalimat fakta Yang terdapat misalnya itu di teks eksposisi nah, contohnya kementerian hukum dan hak asasi manusia hingga tanggal 13 Mei 2020 mencatat ada 1508 narapidana dan tahanan di Indonesia yang lima puluh satu ribu orang diantaranya terkait kasus narkoba. Nah, mengapa dia disebut dengan contoh kalimat fakta? Nah, kalian sudah mengetahui tadi ciri-ciri kalimat fakta. Nah, di situ dia membuktikan bahwa kalimat fakta di sini dia ada menunjukkan yaitu tanggalnya atau tahun atau bulan. Nah, di situ ada tercatat di Kementerian Hukum. Nah disitu ada tercatat 100, 1508 orang Narapidana Dan selanjutnya itu 51 orang Di antaranya yang terkait Kasus narkoba Nah itu adalah kermen fakta Berarti dia itu Kita tahu kapan di mana Tanggal berapa Dalam kalimat tersebut Nah Yang selanjutnya Contoh Kalimat opini, nah opini berarti pendapat kita ya, berarti tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Nah contoh kalimat opini yaitu sebagai, sebagai generasi muda, calon penerus pejuang bangsa sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Nah disitu kalau contoh kalimat opini itu kita tidak bisa membuktikan kebenarannya, dan situ dan di situ ada kata seharusnya. Berarti kan itu pendapat dia, pendapat dia misalnya seharusnya itu lebih baik seperti ini. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat opini, berarti dia tidak bisa dibuktikan kebenaran pada kalimat tersebut. Nah, itu adalah contoh kalimat fakta, kalimat opini. untuk LKPD kedua yaitu tentang teks eksposisi nah ini udah ada teksnya yaitu pembangunan dan bencana lingkungan nah di sini bisa kalian baca setelah kalian baca di sini ada tugas rincikanlah 4 kalimat fakta dan 4 kalimat opini sesuai dengan tabel berikut nah kalimat fakta yang terdapat di dalam teks ini itu yang mana kalian sebutkan disitu 4 kalimat aja untuk 4 kalimat fakta. Thank you.